Waspadai potensi koreksi pada USD Swiss Franc. Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss Franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga berpotensi akan melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD, Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.92875 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92594. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 September tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.